Nah itu mau pesan, kalau kita suka mengeritik pejabat, mengkritik pemerintah <San> Kalau kita bilang Republik ini tidak baik, itu setengah dosa kalian yang tidak mau masuk ke politik <San> Iya, jadi kalau namanya politik demokrasi itu, kalau yang baik tidak mau masuk, maka yang jahat lebih banyak di dalam Nah, kalau ditanya, apakah kita bisa berhasil atau tidak? Saya ingat guru agama saya juga Pak Rektor Katanya apa? Manjada wajada.